Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di kelas matematika Matematika itu nggak susah ya Selagi kita tahu cara untuk mengerjakannya Untuk kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang soal Yang berkaitan dengan kesebangunan Langsung saja ke soalnya Sebuah gedung memiliki panjang bayangan 56 meter Langsung kita tulis diketahui Diketahui Panjang bayangan gedung, kita tulis saja BB gedung, atau bisa BBA, 56 meter, di atas tanah yang mendatar. Pada saat yang sama, seorang siswa dengan tinggi 1,5 meter, berarti ini T, tinggi siswa, jadi siswa adalah 1,5 meter, memiliki panjang bayangan 3,5, jadi panjang bayangan siswa adalah 3,5 meter tinggi gedung yang sebenarnya adalah jadi yang ditanya ditanya T gedung ya, langsung kita jawab ini caranya dengan perbandingan jadi perbandingan yang besar dibagi dengan yang kecil PB gedung dibagi Tinggi dibagi PB siswa sama dengan tinggi gedung dibagi tinggi siswa jadi ini dengan perbandingan ya langsung nah, saja kita masukkan angkanya PB gedung berapa? 56 per PB siswa nih. PB siswa 3,5 jadi, jangan sampai salah ya. Kita harus teliti di sini. Kalau di sini sampai enggak teliti, sampai salah. Ya, nanti sampai bawah juga akan salah. Ini sama dengan tinggi gedung. Tinggi gedung yang mana? Yang ditanyakan. Kita kasih saja tanda X. Dibagi tinggi siswa. Tinggi siswa adalah 1,5. langsung saja kita kalikan silang. Ini 56 kali 1,5 sama dengan 3,5. X 56 kali 1,5 satu di sini 56 kali 1,5 5 kali 6 30 nyimpan 3 5 kali 5 25 Tambah 3 28 1 66 6 6 1 kali 5, 5 kita tambahkan 0 14. 1. 8, 4 Koma. 1 74 4 1 9 saja jadi 84 3,5 X langsung kita Pindahkan ke sini yang tadinya kali jadi bagi 84 dibagi 3,5, X. X sama dengan, kita 6, dulu, di sini 84 dibagi 3,5. Daripada ini, bagi koma-koma, kita 6, 1. Di sini jadi 35, ini ditambahkan 0. 840 dibagi 35. Kita ambil di sini dulu, 84 6, 35, 2. 2 6, 6, 4 dikurangi 0, 48 kurangi 7, 1. Menurutnya kita turunkan 140 dibagi 35, yaitu 4. 4 dikali 35, 140. Nah, jadi jawabannya adalah 24. Sekian dari saya, jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, dan jika video ini membantu, kalian dukung channel kami dengan like dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.